Ini persembahan dari Yudisiawan Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar kepada Nanda Rosidah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau stand up, tapi syaratnya harus Tertawa ya, walaupun nggak lucu. Nama saya Nanda Rosida, biasa dipanggil Meirus. Pasti anak-anak PGSDB tahu, kalau manggil saya itu Meirus. Oh, punya penyanyi. Nah, kita di sini sudah 4 tahun. Awal masuk sini, kita Osma Bunda. Osma Bunda perkenalan, orientasi, ketemu sama doi. Uh, anak FE, uh, namanya rahasia. nanti ditikung karena zamannya menikung, terus apa ya, Lali. Nah, saya bangga sekali masuk di jurusan PGSD karena apa, multi talent, bisa menggambar, bisa menulis, Seni musik juga ada, batik sampai kenyonyok, nyulam sampai kena jarum. Iki cocok, ya betul. Terus apa lagi ya, nari. Nah, nari itu ada kejadian yang lucu itu. Saya nari, saya latihan berbulan-bulan sampai berapa bulan? Tiga bulan kalau nggak salah. Yang dikoreksi itu apa? Kostumnya. Kostum tidak rapi. Lagi mana nggak rapi, nggak oh muak. Ya Allah nari soro-soro pola dipikir irama dipikir gerakan dipikir kok yang dikomen hanya kostum karena nggak muat katanya kalau bahasa Inggrisnya itu modal morot. Terus ya Bu mohon maaf ya waktu apa seminar eh sempro online. Itu ada rahasia dari mahasiswa, bahwa ujian itu kan ada pertanyaan pas satu sempro. Nah saya ditanya itu sama Bu E. Mak Nanda kenapa kok milih kelas 4? Aduh, oh boy kira. Apa Bu? Apa enggak dengar? <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Karena online. Di situ ada teman saya, itu ada Mbak Ica, ada Nenginai. Eh, lapor-lapor aku milih kelas 4, terus Mbak Nanda, iya Bu, kenapa kok milik kelas 4? Apa ya? Kenapa ya? Saya jawabnya karena pengen. <laughs> Dimarahi sama Bu kok karena pengen? Katanya gitu. Terus waktu sidang itu sudah kayak masuk di akhirat. Ada malaikat mungkar nakir. Sudah siap, Mbak Nanda? Siap. Aduh, ini masa depan ini. Sudah ditanya ini sama. Siap, Mbak? Siap. Nah, ada kejadian lucu lagi nih. Dosen pembimbing saya, Bu Wiwin, tanya. Mbak Nanda? Iya, Bu. Siapa nama rektornya? Patku, Pak Fatkul Anam? Kok nggak dicantumkan? Aduh, kok nggak dicantumkan? Karena saya lihat di, apa itu? Di panduan, buku panduan itu, apa? Hanya Rektor Unusida, gak tak, gak tak catat namanya. Mohon maaf ya Pak Rektor, jangan dipecat dari mahasiswanya ya. Oh ya sudah lulus, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf, SPD. Mohon maaf. Mohon maaf. Insya Allah, sini MPD. di Disini saya mau cerita Bu Aan. Alhamdulillah saya sudah jadi guru di SD Full Day. Ya, jadi wali kelas. Elia, Elia, sudah wali kelas Elia. Dan saya juga mengajak teman saya, jadi wali kelas kelas tiga. Ya, rek, Kak sombong, Amit, Nyun, Sewu. Nah, kita itu pejuang TTD. Kemarin itu ya coba kalau saya ngomong sauti ya coba saya ngomong nanti di sauti. kan pejuang ttd itu sangat soroh, soroh banget mobat mosak morat moncat tibo tibo tangi kok tibo, tibo golong, tibo golong siragae sekel sekel kae kaiso Sekian dari saya Nanda, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ini bikin senam wajah ya. Terima kasih Mbak Nanda Rosida. Baik, hadirin penyerahan cindra mata dari mahasiswa kepada fakultas. Yang pertama, kepada Ibu Dekan.